Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah bi'isani ila yawmiddin Ash'har an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'har anna Muhammad an'abuduhu wa rasuluh Arsalahu bilhuda wa dinil haqq yudhiruhu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendengar satu hadis. Diceritakan hadis ini diceritakan oleh iman Muslim. An Uhzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Tak fitanu ala alqulubi kalhasiri kal hafiri u dan u dan fa ayo kal ben nukita fihi nukta sauda wa ayo kal nukita fihi nukta tun bai Hatta tasir ala kal ala ala abiadam safah fala taduruhu fitanatun. Ma damati samawati wal ar Wal akharu aswadu Kalkuzi mujakhian La ya'rifu ma'rufan Wa la munkaran Illa ma Muslim Arti haddi An anhu Daripada huzaifah Ratu Allah anhu, ni kita kenallah Dia ni Rusia nabi. Kalau berkata, "Sami itu Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam ayakun, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tu." Ratu fitanu ala luku lubi, fitnah ke atas hati ni. Kalhasiri Udan Uda Seperti tika Yang dijaling Dijaling tu Jadi fitnah ni Dibetir fitnah Ataupun dimunculkan fitnah Pada hati manusia ni Seperti tika Udan Uda Tika ni ya jaling Banyak jaling masuk tepi Masuk tepi. Ada betul, ada saya ada main dok jaling di tika tu lah. Nak ia atau tu di jalan ada tika tu jalan dengan gak ataupun atau dengan jalan yang gak ada seperti kita tahu tu lah. Maka begitulah fitnah yang akan mengenai hati manusia. Ba Ayukal bin Ushiribha nu kita fihi nu kita Mana-mana hati manusia Yang terima Fitnah Usyribaha maknanya diminum Ataupun dikenal dirasuki Fitnah itu Ataupun dirasuki Fitnah itu Maka di apa ni, Dititik dengan satu titik Titik dalam hati dia Fitnah Fitnah ini Bukan fitnah hak kita dak paham tu. Fitnah Melayu ini apabila orang mencuri gigak orang lain, orang hak kena gigak tu nama kena fitnah. Ha tu fitnah kita. Fitnah Melayu. Tapi fitnah dalam bahasa Arab istilah dalam hadis Al-Quran ni iaitu fitnah kadang-kadang makna bala. Kadang-kadang makna satu perkara ia nak menggogakkan iman, bah itu merupakan maksiat, musibah dan kejahatan dan sebagainya. Tapi di sini jika nak di sini, ialah fitnah yang berupa maksiat, yang berupa kejahatan, kesalahan yang akan nak, men nak mengenal, ada pun nak merasuki kejahatan hati manusia. Apabila manusia tu dia betapun dibocorkan fitnah maka dia terima fitnah tu timo kejahatan tu timo maksiat tu maka di titik hati dia dengan satu titik yang hitam hati manusia ni bersih fitrah hati manusia ni apabila dia buat satu kejahatan maka dia titik satu titik hitam di hati manusia dan sekiranya dia tidak istighfar dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak minta keampunan daripada Allah ta'ala Apabila dia buat maksiat pula Titik satu hitam lagi Jadi dua titik sehingga berseterusnya Jadi titik daripada hati manusia ni Merupakan putih, sebuah putih Apabila kecemas kena haid lalak satu putih tak Banyak putih, putih lagi Apabila kena pula dua, dua titik, tiga titik, akhirnya selai baju tu jadi haid lalak saja. Adapun baju putih, jadi hitam saja. Maka apabila hati manusia jadilah tudah, maka hati dia tu berat di sebelah jahat. Wa Wa'ayu kalbin ankarhanu kitafir nukitatun baidak. Dan mana-mana hati manusia yang ingkannya fitnah Yang tidak terima fitnah Tidak terima, tidak buat kejahatan Maka dicapok hati, dan tengah capak tang putih Dengan titik yang putih Hatta <tuh> tasira ala kalbain Ala abiyadimis lasafah Fala tadurruhu fitnatun Ma damatissamawatu wal ard Wal-akhiru aswadu mirbadan Kalkhuzi mujakhiyah Sehingga jadilah hati manusia ini dua Hati kita ini belah dua nah. Satunya putih Jelapok Seperti batu putih Batu neseh putih Dan putih ini tidak Kuasa fitnah Tak kuasa nak mendaratkan hati Selama mana tertegaknya bumi dalam selama tertegaknya langit bumi ini jadi hati yang bersih hati yang tidak timo fitnah hati yang fitnah tak mampu untuk nak merasukinya maka hati ini tetap jadi putih selama mana langit bumi ini masih bertegak maka hati dia tu masih bersih kerana hati ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan al akhirus yang keduanya dan yang lainnya aswad mir badan hati yang hitam letak hitam sungguh hati yang bersih oleh kerana dititik dengan maksiat maksiat maksiat hingga hati itu jadi hitam jadi kita tengok apabila baju sebagai putih ini apabila kena terai lalat dah so dia nampak banyak putih lagi Orang panggil baju putih lagi Kena pulak saw Dia putih lagi Apabila Baju putih dipenuhi dengan cemah Penuhi dengan haid lalak Penuhi dengan Benda-benda uh, lain Sehingga baju putih jadi baju warna lain Akhirnya jadi hitai hitam yang berletak Apa hitam yang berletak ni Payahlah nak terima agamu nak royak pepayah, nak royak Islam pun berat, nak timu ajaran pepayah kerana hati sudah pun hitam walillah bismillah. Jadi kalau kita pergi tengok di rumah kita, rumah kita duduk ni, kalau takdirnya rumah kita ni kita ni hari ni kita ambil kulit sabung, sabung umur ke sabung Kita kita getak di bucu. Asal rumah kita bersih, kita pergi letak saja ya anak pula lepas makan lukci pula ambil jamiluk cinggit tak situ kalau orang luar mari rumah kita anak dia makan tepung makan gopok dia tak kira tahu kulit kira tahu danda tengok tempat sampah tak ada dia getaklah di bucu tempat kita bekas tempat kita tahu sampah tu begitu juga hati kita apabila ada maksiat ada jahat ada maasi dalam hati kita maka maksiatlah itu mudah mari. Maksiat tak keluar zakat. Maksiat makan harta reba. Maksiat makan harta anak yateng Maka maksiatlah lain mudah. Maksiat tinggal semaya mudah. Maksiat mak. Ilmu siat seluruh maksiat tu mudah dan kebaikan payah nak laku tadi nak baca Al Quran berat, nak semaya tahajud puasa berat nak kiamulailah apa tak boleh bangun Karena apa? Karena maksiat. Baju putih dah jadi hitam wal ya zbillah. Kal seperti bejando yang kita balik. Mana asal jando asal bekas gelas ke bakok ke? Asal dok balik tu boleh air boleh apa. Tapi masuk kita balik gelah kita balik, patak dak sebelah naik Maka kita gimik air ke dimana mana pun tak boleh masuk dah. Maka hati yang hitam tu hati yang tidak terimba kebaikan wali azbillah wil pahlah kita daripada hati yang hitam la ya'rifu ma'rufan hati yang hitam aswadul badan tu tidak kena ia kebaikan tak kena dah benda molat lah mana lah mana benda baik tak terimba sebab ia tak kena dah wa la yungiru munkaran dan tidak ikat ia akan kemukaran Benar muka dia tak ikat Bahkan apa benar tak boleh Itu jadi wasaqna Illa ma usyriba hawa. Mereka apa yang ditelek oleh hawa nafsunya Kalau benar hawa nafsu dia nampak Setuju Maka itulah yang dia kasterah Iqawah dah hormati sekejap Apabila hati kita menjadi ada putih dan ada hitam, ada baik dan ada jahat. Maka itulah tabiat hati kita. Wa wa ma sawaha fa alhamaha hujurha Qad aflaha man zakkaha wa man dassaha. Demi jiwa dan pencipta jiwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa Allah mengilhamkan kepada dalam jiwa, dalam hati manusia Dalam lubuk hati, dada manusia ni Fujur jahatnya pujurha wa taqwaha dan baiknya Tapi Allah sebut jahat dulu Allah ilham jahat sebut dalam ayat ni jahat dulu Fujurha jahatnya. Wa taqwaha dan taqwanya baiknya. Qad afalaham. Qad afalaham an zakaha. Maka beruntunglah oleh membersihkan jiwanya. Wa qadqa baman dasaha. Maka celaka lah bagi orang yang dikongguturi, dikonggut mencemahkan jiwanya. Maka kita dah hari ini kita sedara dengan ayat hadith ini dan di ayat ayat Quran ini. Mangilah sama-sama kita membersihkan jiwa, bersih jiwa ni ialah dengan dua kagoh terbesar, walaupun cara lain tu ada lagi. <tos> Enal kulo tasdaul kama yastaul hadid. Susungguhnya hati manusia ni berkagak, seperti berkagaknya besi, besi je ini. Apabila kagak ia temu. Begayaknya hati manusia seperti begayak besi. Kila wajala uha. Sobat tanya bagaimana Rasulullah cagar nak membersihkan hati. Kalau kiraatul Quran, wazikul maut baca Qur'an nak bersih hati, Kena baca Qur'an, wazikul maut dan ingat mati. Apabila manusia ni hambo ni baca Quran dan ingat mati nasai hati itu dibersih kerana ini janjian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak seru diri saya dan ikhwah sekalian dan sinap dengar semua. Kita kena banyak baca Quran. Dah banyak. Dan di waktu malam ni belum tidur ni kena baca dua surah, kena wala mana kena boleh dua surah ni. Satu sahjadah. surah tu sajadah. Surah sajadah. Kau dah baca. Yang kedua surah Al-Mulk. Surah Tabar ni. Karena surah yang ayat 30 ayat. Dua surah ni lah Dan dua surah ni lah yang Nabi kita baca. Yang Nabi kita sentiasa baca di waktu malanya. Kita ambil sunnah-sunnah Nabi, Nabi baca surah Al-Mulk, surah Sayyadah dan surah Al-Mulk di waktu malam dia. Dan surah-surah lain itu kita baca tanpa kita lah Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dia jadi ahli Allah, iaitu ahli yang baca al quran dan hati kita bersih. Walaupun kita yakin kata banyak dalam hati kita kesalahan eh? dan kita berdoa al dengan Allah subhanahu SWT minta keampunan. Mudah-mudahan kita redha dengan Allah subhanahu SWT. أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله والسلام عليكم ورحمة الله.